Asyidu an la ilaha ilallah Asyidu anna muhammadur rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'dun ya seperti biasa buat kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan buat bertemu di channel ngaji diri sambil ngopi ya ya buat kali ini kita sendiri di sini itu lagi sedang ngopi tetapi Sambil ingin menikmati suasana alam, ya, dan biar lebih dekat dengan perairan ini, ya, yang di sawah-sawah ini, ya, karena di sini kita akan belajar mengulas atau mengkaji, ya, mengulas atau mengkaji. Mursid sejati, ya, mursid sejati, ya, untuk pengalaman, ataupun pengetahuan, ataupun pelajaran, ya, dari segi kita lahir ke dunia ini, kan kita selalu secara nyata ya kita kan selalu dibimbing oleh orang tua ya oleh orang tua oleh para guru ya nah disitu kita akan menceritakan tahap-tahap guru ya. ya jika lo Kisah ini ataupun cerita ini itu benar ya mudah-mudahan memang itu sebuah kebenaran ya Tetapi kalau cerita ataupun kisah ini itu salah ya diharapkan untuk teguran ataupun wawasan ya Karena sifat kita itu masih sama sebenarnya masih sama kita masih sama-sama di dunia Berarti kan sifat kita masih tak belajar begitu ya ya sambil ngopi sebentar tuh ada, ada kopinya tuh sebelum lanjut ke pembahasan kisah menuju ke mursid sejati ya kita akan nyerobot kopi dulu maaf pakai tangan kiri soalnya yang tangan kanan itu pakai sedang memegang HP ya ya Bismillahirrahmanirrahim kita berucap bismillah mudah-mudahan di hati dan diri di dari diri raga menuju langit dan turun ke bumi dan mengucap bismillah itu mudah-mudahan kita menjadi membuka hijab ataupun membuka pintu menuju sifat rohman dan rohim itu sendiri ya biar mendapatkan belajar mendapatkan ataupun apa namanya menangkap kalam-kalam Allah itu sendiri yang tidak ada kata kebohongan itu Allah sendiri ya kalau manusia sih masih bisa berbohong ya tapi kalau Allah itu sendiri siapa yang berani mengatakan allah itu bohongan begitu kita kan sedang belajar begitu jadi kita bismillah mudah-mudahan allah meridhoi kita ya di sini mengajar di samping untuk mengulas itu ya secara ngakal ya secara ngakal ini kita buat eh saja ya sarang akal kita lahir sebelum lahir di situ ada orang tua ayah dan ibu kan begitu ayah dan ibu ya kan dan ayah dan ibu di situ juga sudah mempunyai ibarat kata tujuan ataupun krentek atik ya begitu untuk menciptakan sebuah sunnah rasulullah biar bisa terbentuk menjadi sifat ibadah, ya. Yang ke satu dan yang kedua, terciptalah sebuah janin, kan? Begitu, dan disitu kita harus mencari tahu, ya. Seperti video-video kemarin, kita harus mencari tahu di mana janji kita kepada Allah saat ruh kita ditiupkan. Kepada janin kita ya Waktu di kandungan itu sendiri ya Kita harus mencari tahu di mana Janji kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya Yang pertama Itu yang kedua ya Dan yang ketiga Kita secara singkat saja Dan yang ketiga kita Disitu kita sudah mempunyai Pertapaan ya sudah mempunyai pertapaannya, itu ibu sendiri. Ibu sendiri ya, makanya di zaman akhir itu banyak simpang siur yang namanya Imam Mahdi ya, ataupun Ratu Adelia. Kita di sini mengulas menjadi satu, berbagai banyak uh, ulasan ataupun artian ya. Kita di sini belajar menyambungkan ke akal saja ya, biar kita lebih bisa meningkatkan tingkat kesadaran. Di sini yang namanya ratu adil itu adalah sifat Rasulullah satu yang tertanam pada jiwa ibu kandung kita sendiri, ya, yang telah memangku bumi, ya, memangku bumi, yaitu Mengandung kita, ya, mengandung kita selama sembilan bulan, ya. Dan di situ, sembilan bulan kita berhitung, ada sembilan lobang yang harus kita jaga, ya. Kita di sini akan mengkaji dan mengulas. Mudah-mudahan Allah meritui kita semua untuk belajar mengkaji itu, tetapi jika ada hal sesuatu yang telah kita sampaikan kepada yang mendengarkan jika ada kendala bisa di syukur-syukur bisa mendatangi ataupun silaturahmi biar kita tahu saudara seiman ya kita belajar karena di sini sifatnya hanya untuk ya apa ya berbagilah ya, begitu saja. Tetapi di juga kita berdoa, berusaha. mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan juga tidak terjadi apa-apa. Tetapi jika ada kendala di hal sesuatu itu untuk kita melangkah mencari mushjid sejati ya. Diharapkan untuk Bertanya kepada sekeliling kita yang kiranya bisa menuntun ya. Satu dan yang kedua, di sini kita sudah dipermudahkan ya adanya sosial media ya bisa untuk berbagi ya begitu. <tuh> ya setelah itu kita akan sudah mengerti kita sudah membaca yang namanya sifat ratu adil itu sendiri kan. Secara, secara ahlul bait itu sendiri kan ibu kita ya ibu kandung kita sendiri ya makanya nah, almati itu katanya itu alul baitnya ya begitulah. Nah di situ kita memandang ibu kandung kita itu adalah sebuah sosok ratu yang adil karena tidak ada seorang ibu ya seorang ibu yang tega melihat suami ataupun anak-anaknya melihat dia kelaparan lahir dan batinnya ya itulah sosok rasa ibu yang sejati ya yang sudah diberikan kita ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kenapa di situ kok ada sosok ratu aldi dan ada imam mahdi dan Ibu itu sudah melahirkan seorang lelaki, ya. dan itu dikatakan lelaki itu kan sebuah imam ataupun pemimpin. Ya, nah, disitu makanya semua orang tua itu mengidam-idamkan sebuah anak yang soleh dan solehah. Solehah itu sendiri yaitu sebuah menuju sifat keadilan sholah yaitu sendiri menuju sifat kepemimpinan di mana Rasulullah telah mengajarkan syariat dan hakikat ataupun hmm, zohir dan batin ya. karena sejatinya itu sudah tertanam kepada diri kita masing-masing yaitu wujudullah satu sifatullah satu Wujud itu satu Tetapi Allah itu tidak bisa diserupakan Dengan makhluknya ya Begitu Nah disitu setelah kita mencapai di situ, Ya kan Setelah kita mencapai di situ, Barulah kita belajar mengenal guru ya Pertama kita guru itu guru orang tua Yang kedua itu guru pem pembimbing Ataupun guru sekolah Ataupun guru TPK ya kedua dan yang ketiga itu guru bantu ya. Guru bantu. Nah, guru bantu itu sebuah termasuk kita sebuah untuk mengajarkan ataupun menuntun sebuah pengamalan. Ya, jadi yang kesatu itu guru orang tua itu sudah guru tentu ya. arti guru tentu itu guru telah mengajarkan dari kita yang tidak tahu apa-apa menjadi sedikit tahu. Terus guru tentu guru bantu, ya. guru bantu itu telah salah satu mengenalkan diri kita sebuah tata cara ataupun pemahaman untuk sebuah melakukan pengamalan ya guru bantu dan guru eh, tadi satu guru tentu guru bantu guru sejati nah kan guru sejati kalau guru sejati itu orang-orang yang sudah memegang amalan kan. jadi di sini ada pertama ada tiga guru tentu guru bantu dan guru apa namanya guru sejati ataupun ya guru sejati mungkin bisa jadi guru tentu guru bantu guru sejati guru tentu yaitu orang tua kita guru bantu yaitu orang yang telah mulai mengenalkan ataupun mengajarkan sebuah bentuk ataupun pengamalannya dan guru sejati itu guru yang sudah tahunya ngamal itu yaitu saja itu guru sejati nah yang karena kita berhubung di sini itu Gurunya itu, mursid sejati, ya. Kita untuk mencuri, mursid sejati, ya. Seperti di sini ada empat guru, yaitu guru tentu, guru bantu, guru sejati, mursid sejati. ya Rasulullah itu sendiri, guru mursidnya itu Nabi Khidr. Alaihi salam, mursid, ya, mursid sejati. Makanya kita sini itu berlomba-lomba untuk mencari di mana siapa keberadaan Nabi Hidir Alaihissalam itu sendiri. Ya, setelah kita melalui tahapan guru-guru itu, sehingga kita bisa bertemu dengan Nabi Hidir Alaihissalam. Ya, ya walaupun Nabi Hidir itu terkenal. Sendiri suka menyamar kan begitu ya kalau di sini bisa menyamar sebagai semut ataupun ikan ya bisa jadi kan begitu kalau alam ya nah di situ ya terus setelah kita melalui tahap-tahapan seperti itu ya kan dengan pimpinan-pimpinan orang-orang di sekeliling kita ya sambil kita terus berjalan ya Seiringnya waktu Insya Allah Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya Dan Allah itu sendiri akan menemui kekasihnya Dan Allah itu sendiri yang akan menonton kekasihnya Setiap langkah kemanapun Insan itu ataupun manusia itu Selalu peserta tangan fitur Allah itu sendiri Nah, karena berhubung kita sudah di sini itu berkata-kata rito ya. Untuk mencari kata rito, ritoilah diri kita dahulu. Dengan apa pelajaran yang telah Allah berikan kepada Rasulullah itu sendiri untuk warisan kita. Berarti kita harus rito. Kita harus rito belajar dari situ. Yang namanya rito kan berat. Pasti melawan hawa nafsu kan begitu ya Berarti kita harus memerangi hawa nafsu itu sendiri kepada diri kita ya Begitu Untuk mencari keriduan Allah subhanahu ta'ala Setelah itu pasti Allah akan mengembalikan hawa nafsu itu sendiri sebagai sebuah hadiah Tetapi hadiah yang bagaimana Dikala kita sedang mencari Ridho Allah itu harus mencari mengalahkan hawa nafsu itu berarti kita harus berperang ya. Tetapi kok setelah kita memenangkan peperangan itu sendiri, lalu Allah menurunkan lagi hawa nafsu ya. Hawa nafsu untuk kita ya. Yaitu sudah berbeda arti. Ya. berarti hawa nafsu itu sudah terkendali tetapi untuk menuju sebuah energi, kekuatan yang ada pada diri secara zohir ya karena sifatnya itu juga untuk sebuah kehidupan zohir ya di situ. ya di sini tetap kita berdasarkan allahu akbar ya mungkin ini tadi ada sedikit pesan akhirnya kita di sini belajar mengulas untuk menyampaikan ya ya mudah-mudahan dari segi cerita ini ataupun ulasan ini ataupun ya dari segi kajian kopi ini ya dan selalu membawa hikmah pelajaran untuk diri kita itu yang namanya manusia pasti ya bodoh lah ya intinya begitulah intinya belajar ya cukup sekian dari kita channel ngaji diri sambil ngopi ya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh